setelah kilatan perak terakhir dalam mata Tong terkikis oleh cahaya abu-abu, ekspresinya perlahan menegang, sebelum perlahan menghilang. Akhirnya, dia menjadi benar-benar tanpa emosi. Pada saat ini, dia pada dasarnya adalah zombie. Ketika Lindong melihat transformasi Tong, dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Sementara itu, keinginan membunuh yang menakutkan menumpuk di matanya, berdiri di belakangnya. Ying Xuanzi juga bergetar terus-menerus. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya sebelum dia menutup matanya dan berkata, "Lindong, tolong kirim dia pergi." Lindong mengangguk sebelum dia memusatkan perhatiannya pada Zhou Tong tanpa emosi yang berdiri di depannya. Pada saat ini, mungkin bagi Dong, Dong untuk mendeteksi kekuatan menakutkan yang terakhir, bahkan. Yang terakhir tidak kalah dengan para ahli top seperti tetua pertama Zuli dan yang lainnya, yang telah menyentuh reinkarnasi. Selain itu, Lindung mampu mendeteksi riak yang akrab dari dalam tubuh Zultong. Tong. Itu adalah simbol ancestral tata ruang, Zultong Tong, yang memiliki simbol leluhur spasial. Kemungkinan dapat mengambil ahli tahap reinkarnasi tingkat atas. Ini mirip dengan Moluo karena yang terakhir juga mampu melakukan prestasi seperti itu. Namun, Moluo telah mencapai puncak dalam hal penguasaannya atas simbol ancestral berkobar. Oleh karena itu, Lindong bertanya-tanya seberapa baik Tong mampu mengendalikan simbol ancestral tata ruang. Meskipun demikian, meskipun Tong sangat kuat, Lindong juga tidak ada dorongan. Setelah semua, Lindong memiliki dua simbol leluhur yang hebat dan dia juga menyentuh reinkarnasi. Selanjutnya. Budidaya energi mentalnya berada di tingkat Grandmaster simbol awal. Dengan demikian, bahkan jika Mo Luo habis-habisan, dia masih akan kesulitan mengalahkannya. Oleh karena itu, mungkin agak naif dari Tian Yuanzi untuk mencoba menggunakan Zultong untuk mengalahkannya. Sky devouring Course mungkin sangat tangguh, tapi Lindong harus menggunakannya untuk menghalangi tiga kepala besar Yuan Get. Apalagi dia ingin bertarung secara pribadi. Lagi pula. Hanya melalui pertarungan, apakah dia bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Zhou Tong. Selain itu, dia ingin melihat apakah ada harapan yang tersisa karena dia ingin menyelamatkan yang terakhir. Lindung melirik interior Yuan Gate, sebelum pikiran melintas di benaknya. Setelah itu, Sky Devouring Course, yang memegang pisau hitam, bergegas maju dan berdiri tepat di antara dia dan gerbang Yuan. Dengan Sky Devouring Course ditempatkan di lokasi ini, kecuali Triotian Yuan Zi menyerang bersama, tidak mungkin bagi mereka untuk membebaskan diri. Namun, jika mereka menyerang bersama, para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari aliansi penghancuran Yuan juga akan langsung meledak. Ini mungkin sesuatu yang bahkan Triotian Yuan Zi waspadai. Mata Triotian Yuan Zi melintas ketika mereka melihat tindakan Lindong. Namun, mereka tidak melakukan apa-apa, hanya Ren Yuanzi yang menatap Sky Devouring Course dengan ekspresi gelap dan dingin. Jelas, dia tidak lupa bahwa dia sebelumnya terluka oleh Sky Devouring Course. Tenang, kami masih menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus antara dua saudara bela diri. Secara alami, kami tidak akan melakukan intervensi. Tian Yuanzi tertawa kecil, namun, ada kilatan gelap yang berkedip jauh di dalam matanya. Lindong meliriknya dengan acuh tak acuh sebelum dia benar-benar mengabaikannya. "Lagi pula, kata-kata tidak ada gunanya di titik ini. Setelah dia menyelesaikan masalah ini, tidak satu pun dari tiga anjing tua itu akan bisa melarikan diri." Tangannya disertai dengan gemuruh petir, karena banyak gambar tongkat yang berisi angin yang sangat liar dan keras menyelimuti setiap titik fatal di tubuh Zoutong. Sizzle sizzle, berhadapan dengan serangan balik menakutkan Lindong, Tong mulai menggoyangkan tubuhnya. Kemudian, ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi sebelum dia benar-benar menghindari semua gambar tongkat yang menargetkan setiap titik fatal di tubuhnya. Selanjutnya, ia berhasil menghindari setiap serangan dengan tepat, sesuatu yang bahkan lindung tidak bisa capai. Sepertinya simbol ancestral tata ruang memang mendalam dan misterius. Dua sosok di langit telah berjuang selama lebih dari selusin pertarungan dalam beberapa napas. Meskipun serangan mereka berdua sangat menakutkan, mereka semua dengan mudah ditangani oleh pihak lain. Intensitas pertarungan ini menyebabkan banyak penonton menjadi serius. Lagi pula, sepertinya akan sangat sulit bagi mereka untuk menemukan siapapun di seluruh wilayah Suan Timur yang bisa menyamai mereka. Aku tidak berharap senior bela diri Zoltong menjadi begitu kuat. Ying Xiao Xiao berkomentar dengan ekspresi serius saat dia menyaksikan pertempuran antara keduanya di langit. Ini hanyalah permulaan. Ying Huan Huan berkata dengan lembut. Salah satu dari mereka memiliki simbol leluhur yang memuaskan dan simbol leluhur Thunderbolt, sementara yang lain memiliki simbol Ancestral Tata Ruang. Dalam pertarungan yang tulus, tidak mungkin seorang ahli panggung samsara biasa yang telah menyentuh reinkarnasi dapat menyamai salah satu dari mereka. Semoga Lindung bisa menghabisi Zhou Kalau tidak, jika dia akhirnya dikendalikan oleh Yuan Get lagi, yang terakhir kemungkinan akan dalam keadaan lebih buruk daripada kematian. King Xiao Xiao menghela nafas. Sementara itu, ada kemarahan dalam ekspresi sedihnya. Aku akan membuat mereka membayar harganya kali ini. Sebuah kilatan dingin mengalir di dalam mata biru Ying Huan Huan yang sangat dingin. Tindakan Yuan Ge telah membangkitkan hasrat membunuh di dalam hatinya. Mengaung. Tiba-tiba naga mengaum di langit. Lindong menarik kembali sebelum ribuan tato cahaya naga ungu emas naik di sekelilingnya. Kemudian, mereka langsung berubah menjadi cakar naga ungu emas besar puluhan ribu kaki. Akhirnya, cakar itu menyapu Zhou Tong dengan marah. Swash. Zhou Tong bergerak sebelum dia muncul di bagian lain dari langit. Kemudian, Sepasang tangan mengenakan sarung tangan hitam yang tajam membentang dari lengan bajunya. Setelah itu, dia mengepalkan kedua tangannya sebelum ruang di depannya dengan cepat menjadi terdistorsi. Dalam sekejap mata, ruang itu sendiri berubah menjadi pisau spasial besar sepuluh ribu kaki. Bang, Zoutong mencengkeram pisau spasial yang besar dengan erat. Setelah itu, dia menebasnya dengan marah dan langsung meretas cakar naga ungu emas yang menuju ke arahnya. Dentang, suara menyebar memekakkan telinga yang luar biasa. Segera setelah itu, cahaya perak yang cemerlang terpancar dari bilas spasial yang besar itu. Segera, aura tajam yang tak terlukiskan dipancarkan yang cukup tajam untuk bahkan memotong ruang itu sendiri. Bilas spasial yang besar memotong cakar naga ungu emas. Setelah itu, semua orang tercengang ketika mereka melihat bahwa cakar naga besar itu sebenarnya terbelah menjadi dua. Apalagi luka itu sehalus cermin. Simbol ancestral tata ruang memang luar biasa. Langsung menghancurkan ruang kosong di belakang. Bang, setelah ruang kosong robek oleh lubang hitam, sosok yang tersembunyi di dalam ruang kosong itu sekarang terungkap. Gemuruh, awan guntur berkumpul di langit, sebelum naga petir yang sangat besar menyerbu ke bawah dengan ganas. Lindung mengepalkan tangannya. Sebelum itu naga petir berubah menjadi aliran petir dilikuidasi dan melilit tangannya. Swash! Semuanya terjadi dalam sepersekian detik. Setelah petir turun dan Lindong meraihnya, dia segera muncul di depan Zoutong, yang telah diseret keluar oleh devouring Power dari lubang hitamnya. Tanpa ragu-ragu, lengan Lindong, yang dibungkus dengan petir cair dan tampak seperti petir yang menembus langit, merobek ruang yang jauh dan menabrak Zoutong. Cahaya kilat membesar dengan cepat di depan mata abu-abu Zootong. Pada titik ini, meskipun dia memiliki simbol ancestral tata ruang, dia tidak lagi bisa menghindari serangan ini. Engah, lengan kilat itu akhirnya mendarat di tubuh Zootong. Setelah itu, suara teredam muncul. Sebelum seluruh lengan lindung menembus dada Zootong, petir meledak dan jubah hitam di yang terakhir berubah menjadi abu segera. Namun, setelah jubah hitam di tubuh Zou Tong menghilang, murid Lindung tiba-tiba menyusut. Setelah itu, seruan terkejut meletus dari belakang. Ini adalah bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1210, Iblis Kaisar Lok. Ini adalah ketika mata Lindung mendarat di tubuh Zou Tong, murid-muridnya segera menyusut. Setelah itu, guncangan hebat muncul di matanya, bertentangan dengan harapan. Zou Tong tidak memiliki tubuh yang terbuat dari daging di bawah jubah hitamnya. Sebaliknya, tidak ada darah atau daging sama sekali, dan hanya ada kerangka hitam. Selain itu, Lindong bisa melihat banyak garis hitam misterius yang padat di kerangka dan garis iblis itu terjalin di sekitar tulang Zoutong. Mereka seperti belatung di tulang seseorang dan mereka tidak bisa dihilangkan. Selanjutnya, Lindong bisa melihat organnya yang berdetak di dalam kerangka hitamnya. Namun, organ-organ ini semuanya berwarna hitam. Jelas, mereka benar-benar terkikis oleh aura iblis. Namun, yang paling mengejutkan Lindong adalah hati Zoutong. Itu adalah hati yang gelap bulita, yang berdetak pada kecepatan yang sangat lambat. Selain itu, hati hitam itu dipenuhi dengan kejahatan tak berujung. Tidak ada yang bisa membayangkan pemandangan yang menakutkan di bawah kepala manusia yang lengkap. Sementara itu, orang bisa melihat satu set meridian yang rumit di dalam tubuh aneh itu, dan ada cahaya perak mengalir di dalam meridian itu. Itu adalah kekuatan simbol ancestral tata ruang. Meridian itu adalah satu-satunya hal di dalam tubuh Tong yang belum dikikis oleh aura iblis. Itu juga alasan mengapa dia masih bisa menggunakan simbol ancestral tata ruang. Garis iblis hitam terjalin di sekitar tubuh Zhou Tong, dan mereka samar-samar membentuk kunci iblis yang sangat jahat. Justru, kunci iblis inilah yang mereduksi Zhou Tong menjadi kondisinya saat ini. Apakah ini iblis kaisar Seruan yang tiba-tiba terdengar di dalam hati Lindong. "Iblis kaisar apa itu?" Lindong mengerutkan kening dan buru-buru bertanya. Pada zaman kuno, ini adalah teknik ganas yang diciptakan oleh Kaisar Imo satu-satunya yang bisa menyamai pemilikku. Selama benda ini diletakkan di tubuh seseorang, dia perlahan-lahan akan kehilangan akal sehatnya dan bahkan roh rohyuannya akan tersegel di dalam tubuhnya tanpa sarana untuk melarikan diri. Bahkan, bahkan seorang ahli tahap reinkarnasi tidak akan bisa melarikan diri. Saat itu, Orang-orang Imo itu takut bahwa ahli panggung reinkarnasi tertentu akan memasuki reinkarnasi. Karena itu, mereka menempatkan kunci kaisar iblis pada para ahli panggung reinkarnasi yang mereka tangkap dan hancurkan sekali untuk selamanya. Petik dua, teknik yang diciptakan oleh kaisar Imo. Bahkan bisa mengakhiri kehidupan seorang ahli panggung reinkarnasi. Murid Lindung menyusut sementara syok memenuhi hatinya. Teknik ini sangat kejam. Pertama. Mereka akan memotong daging orang itu, sebelum mereka akan mengikis semua organnya dengan aura iblis selama 10 tahun. Setelah itu, mereka akan menggunakan tubuh iblis sebagai kunci dan mengakhiri semua peluang hidup. Kata Katayan dengan suara serius, meskipun iblis Kaisar Lok ini tidak selengkap yang terlihat pada zaman kuno, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh Raja Yimo biasa. Sepertinya Yuan Get harus bersekongkol dengan penjara iblis. Petik 2. Bajingan itu, Furi melonjak dalam mata Lindong ketika dia mendengar ini. Tidak heran Tong menggunakan kesadaran terakhirnya untuk memohon kematian Lindong. Mungkin karena dia tidak bisa menahan siksaan lagi. Yan, apakah masih ada cara untuk menyelamatkan senior bela diri Tong? Yan, apakah masih ada cara untuk menyelamatkan senior bela diri Tong? Siapapun yang telah menempatkan kunci kaisar iblis padanya pasti akan mati. Bahkan, mereka bahkan tidak bisa masuk reinkarnasi. Namun, Yan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Zultong Tong sedikit berbeda karena ia memiliki simbol ancestral tata ruang. Karena itu, roh yuan seharusnya berada di bawah perlindungannya. Dan itu seharusnya tidak sepenuhnya terkikis oleh aura iblis. Petik 2 jika kamu dapat menghancurkan tubuh iblis ini, mungkin untuk menyelamatkan roh hewannya Hancurkan tubuh iblis ini, kilatan melintas di mata Lindong. Swash, percakapan antara Lindung dan Yan mungkin tampak seperti lama, tapi itu terjadi di hati Lindung dan berakhir dalam sekejap. Setelah itu, banyak seruan terdengar dari belakang Lindong. Cahaya perak mulai berkedip pada satu sarung tangan hitam yang menutupi tangan Zultong yang tanpa emosi. Setelah itu, ruang di belakang Lindong menjadi terdistorsi, sebelum angin yang sangat tajam menembus tenggorokannya. Bang, cahaya kilat gemilang meletus dari tangan Lindong. Setelah itu, sebuah telapak tangan berbenturan dengan cahaya perak itu sementara busur petir menari dan memblokir kekuatan spasial. Swash, Lindong menyentak tubuhnya sebelum dia muncul di belakang Zoutong. Kemudian... Yuan power melonjak di hadapan angin telapak tangan liar dan keras yang disertai dengan mengaum naga, dengan kejam menabrak tubuh Zhou Tong, dentang-dentang, dentang, namun setelah menerima serangan liar dan kekerasan Lindong, tulang hitam Zhou Tong hanya mengeluarkan beberapa percikan api. Ternyata serangan seperti itu tidak dapat memberikan banyak kerusakan pada kerangka hitamnya. Bum bum bum, Zhou Tong dengan cepat berbalik, kemudian... Cahaya perak melonjak di depan angin telapak tangan yang tajam menusuk ke depan. Akhirnya, dia bentrok langsung dengan Lindong. Setelah itu, banyak angin kencang liar dan keras terbentuk sebelum ruang di sekitar mereka berdua terguncang sampai pecah. Bang, pertarungan kejam lainnya telah terjadi. Kekerasan Yuan Power melonjak karena keduanya dengan cepat mundur. Namun, jelas bahwa Lindong berada di atas angin dalam pertarungan ini. Apapun. Kekuatan dua simbol ancestral pasti melebihi simbol ancestral spasial yang dimiliki oleh Zultong. Ku, huh, di kejauhan yang jauh. Tian Yuanzi mendengus dingin ketika dia menyadari bahwa Zultong telah mengalami kerugian. Tepat, kilatan hitam melintas di matanya sebelum tubuh Zultong bergetar. Segera setelah itu, Zultong tiba-tiba menekan tangannya ke bawah sebelum riak misterius dengan cepat menyebar ke seluruh negeri. Setelah itu, semua orang menyadari bahwa tanah di bawahnya berubah tandus dengan cepat. Kitab suci kesedihan besar, Ying Huan Huan dan yang lainnya berseru kaget ketika mereka melihat adegan yang akrab ini. Kemudian, ekspresi di mata mereka menjadi rumit. Bagaimanapun, mereka tidak berharap bahwa meskipun Zhou Tong sedang dikendalikan, dia masih bisa melepaskan seni bela diri terkuat dari Aula Desolate Dao Sekte mereka. Dengan demikian, Senior bela diri Zootong, mari kita bertanding dan melihat siapa yang lebih hebat dari kitab kesedihan yang lebih kuat. Mata Lindong berkilauan, lalu, dia tiba-tiba membentuk segel dengan kedua tangannya. Setelah itu, dia menekankan tangannya ke tanah sebelum tangisan rendah keluar dari mulutnya. Great Desolation Scripture Tingkat di mana tanah berubah tandus dengan cepat melonjak. Semua orang bisa melihat bahwa aura sepi itu menyebar dengan cepat di seluruh negeri. Dalam beberapa napas, tanah dalam ribuan kilometer direduksi menjadi gurun. Seni bela diri yang sombong ini menyebabkan banyak penonton merasa sedikit takut. Berdiri di langit, mereka berdua terus mempertahankan sikap yang sama, dengan tangan diarahkan ke tanah. Meskipun semuanya tampak tenang di permukaan, semua orang bisa merasakan riak yang sangat keras mengalir di udara. Riak kekerasan ini adalah yang paling menonjol di bawah tanah. Semua orang bisa merasakan tanah bergetar setelah semua energi di tanah dalam ribuan kilometer telah berkumpul di tempat ini. Setelah itu, energinya ditentang dengan sengit oleh mereka berdua. Rumput hijau subur tumbuh di daerah di antara mereka berdua. Rumput itu dipenuhi dengan vitalitas yang kuat. Dan mereka tampak sangat mencolok di tengah-tengah tanah yang sunyi. Ying Xuanzi, Ying Xiao Xiao Ying Huan-Huan dan anggota Dao Sekte lainnya menyaksikan adegan ini dengan cemas. Saat ini, emosi mereka sangat rumit. Ini karena mereka sadar bahwa ini adalah pertandingan antara dua murid paling menonjol Dao Sekte dalam 100 tahun terakhir. Di dalam hati para murid Dao Sekte, satu adalah mantan legenda sementara yang lain adalah legenda yang baru lahir. Namun, dari dua legenda ini, salah satunya harus muncul sebagai pemenang hari ini. Bas-bas tanah tandus terus bergetar, dan rasanya seolah ada gempa. Sementara itu, samar-samar orang bisa melihat beberapa cahaya merembes keluar dari bawah tanah. Ternyata, energi yang sangat ganas di bawah ini akan meletus. Uff, pada saat ini, lindung menghirup udara dalam sebelum dia menatap Zhou Tong yang jauh. Kemudian, sebuah senyum muncul di wajahnya sebelum dia berkata, 'Martial Senior Zhou Tong.' Mungkin aku akan muncul sebagai pemenang dalam pertarungan ini. Dua lubang hitam tiba-tiba terbentuk di dalam mata lindung setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Sementara itu, ada juga cahaya hitam melonjak dari bawah telapak tangannya. Akhirnya, mereka berubah menjadi dua lubang hitam besar juga. Setelah itu, devouring power tergagap dari mereka. Bang, tanah itu akhirnya runtuh pada saat ini. Setelah itu, Pilar cahaya energi puluhan ribu kaki besar meledak seperti letusan gunung berapi, sebelum melesat ke langit. Bahkan, bahkan awan pun dihancurkan dengan paksa. Bang, setelah lindung dengan paksa menarik keluar energi dari bawah tanah, pilar cahaya lain juga melesat keluar dari bawah zoutong. Namun, pilar cahaya energinya hanya setengah setebal lindung. Jelas, dia bukan tandingan lindung ketika datang untuk menyerap dan melahap energi. Setelah semua, Alkitab Desolation besar lindung bersama dengan kekuatan sombong devoring ancestral simbol yang sombong jauh mengungguli dia. Ketika mereka melihat wajah di antara mereka berdua, seruan yang tak terhitung meletus. Sebenarnya, Ying Xiao Xiao dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka rat-erat, sementara sukacita melonjak ke wajah mereka. Bang, pilar cahaya energi puluhan ribu kaki besar itu tetap ada di langit tetapi tidak berhenti. Peluit berbunyi sebelum menembus ruang kosong dan langsung menuju ke arah Zoutong. Sementara pilar cahaya energi menakutkan ini sedang mengisi ke arah Zoutong. Lubang hitam tiba-tiba muncul di sekitarnya. Kemudian, devouring power liar dan keras melonjak dan merobek ruang kosong terpisah. Membuat Tong tidak dapat menggunakan spatial ancestral simbol untuk menghindari serangan itu. Karena dia tidak bisa mengelak, cahaya abu-abu segera melintas di mata Tong Kemudian, dia menginjak kakinya di depan pilar cahaya energi besar yang ada di sekitarnya juga mendesing maju. Itu tampak seperti pilar yang bisa membelah langit, karena bertabrakan dengan keras dengan pilar cahaya energi yang masuk, yang setidaknya dua kali ukurannya. Ledakan, suara memekakkan telinga bergema di langit. Bahkan, orang bisa dengan jelas mendengar suara itu dari jarak 500 km. Saat gelombang serangan energi yang menakutkan menyebar, itu benar-benar menjungkirkan pasukan besar dari kedua sisi. Para ahli dari kedua faksi, yang bisa menahan serangan ini, menatap dengan penuh perhatian pada titik di mana dua pilar lampu energi bentrok. Di tempat itu, ruang kosong terus-menerus hancur. Desir. Sementara mereka menatap dengan penuh perhatian di tempat itu, murid-murid mereka tiba-tiba menyusut. Kemudian... Mereka melihat sesosok cahaya tiba-tiba berlari keluar dari dalam pilar cahaya. Setelah itu, raungan rendah terdengar sebelum lubang hitam besar mulai tumbuh dari bawah telapak tangannya, memutar-mutar kedua tangannya. Dia dengan paksa menggabungkan kedua pilar cahaya itu menjadi satu. Lindung meraih pilar cahaya energi hampir 100 ribu kaki besar. Sementara itu, pembuluh darah di lengannya mulai menggeliat seperti naga. Setelah itu. Dia menggunakan setiap ons kekuatannya untuk mengangkatnya sebelum dia menghancurkan Zhou Tong dengan kejam. Ledakan, pilar lampu energi datang bersiul ke bawah. Segera, tanah dalam radius 100.000 kaki runtuh. Ekspresi Tian Yuanzi sedikit berubah ketika dia melihat momentum yang menakutkan di balik serangan Lin Dong. Dia menggerakkan tangannya dan baru saja akan mengaktifkan kekuatan penuh Zhou Tong untuk melawan serangan itu. Ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa tubuh Zultong menolak untuk bergerak. Sial, Tian Yuanzi kaget. Setelah itu, dia melihat bahwa kilatan perak samar muncul di mata Zultong yang keabu-abuan. Sementara itu, tubuh yang terakhir bergetar hebat. Jelas, dia menggunakan semua kekuatannya untuk melawan Tian Yuanzi. Meskipun Zoutong hanya berhasil menahan untuk sesaat, itu sudah lebih dari cukup. Pada saat kilatan perak di mata Zoltong terkikis dengan paksa, pilar cahaya energi yang menakutkan telah menabrak tubuhnya. Segera setelah itu, warna lega muncul di wajahnya yang awalnya tanpa emosi. Martial Junior Lindong, ini kemenanganmu. Terima kasih. Dia bergumam pelan di hatinya ketika pilar cahaya yang menakutkan benar-benar menyelimutinya di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya.